Itu ada video. Video <cmensi> <mob> lain. <upload. tun Einstein> oh, oh. oh. oh. tak video ini Ndur. Terus tak video. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Gitu. Jadi potong. Wes, bisa. coba, Kita mulai sini. Ayo dimulai. Bong. Potong rambut. Ini oh, aku seger-gero pembukaan, bukan. Wes. Halo guys, berjumpa lagi dengan Lauren Jenner Barber. Kali ini Loren akan memotong style apa mas? Maunya mas? lali? <laughs> <laughs> ya, oh. <laughs> ya, ya, Halo guys, berjumpa lagi dengan Loren Jenner Barber. Kali ini Loren akan memotong. Eh, mata nih? Aduh. <laughs> Halo guys, berjumpa lagi dengan Loren Jinar Barber. Kali ini Loren Jinar Barber akan memotong style apa yang diinginkan oleh pelanggan ya. Halo Mas, dengan Mas siapa ini? Mas Jamal. Mas Jamal ya. Pelanggan di Barber Nyalonan ya? Iya. Ya. Ini nanti mau dipotong apa, Mas? Mau dipotong apa, Mas? Medium. Medium medium fat ya? ya. Ya, medium fat sama dengan mid fat. Ya, parting dulu, biasa guys. Dilakukan parting, parting itu melihat posisi kepalanya. Maksudnya, tahu ada benjolan atau apa kayak gitu, kan? Please, kalian. Halo guys, berjumpa lagi dengan Lore General Barber. Kali ini, Lorenzenar barber kedatangan tamu Dengan siapa ini mas? Mas Jamal Mas Jamal ya Mas Jamal, mau dipotong style kayak gimana mas? Medium Medium ya? Medium fat ya? Iya Gitu Oh ya, sudah pernah potong kayak gitu mas Jamal? Belum Belum ya? Baru kali ini? Iya Biasanya potong kayak gimana? Undercut apa? Undercut biasanya ya Undercut nggak pelanggan di sini ya iya iya iya baik halo guys berjumpa lagi dengan Loren Jinar Barber kali ini Loren Jinar Barber kedatangan stylish guys yang sudah biasa kayaknya potong di tempat barbernya Loren halo dengan Mas siapa ini Mas Jamal Mas Jamal ya iya nggak pelanggan di sini Mas ya iya iya kali ini minta dipotong kayak gimana Mas medium Medium, medium fat ya? Iya ya, ya. Medium fat itu sama dengan mid fat ya? Coba nanti ya. ya. Oren akan penuhi apa yang jadi keinginan stylish yang satu ini. Cut. Oke, okay. Oren mulai ya. Cut. Cut. diambil dengan uh, pisau nol ya dimainkan aja, nol midfet biasa midfet diambil di sini guys ya nanti lurus sini sampai belakang ini nanti membentuk uh, segitiga gitu Cut. yang bawah dibuang aja dulu Ini yang bawah dibuang aja, ini untuk bagian nol ya. bagian bawah ya kanan ini gini buang aja dulu Udah, ini ya membentuk segitiga, ya. Ini guys, pola daripada untuk bagian belakang style mid -fat ya. Oke, okay. bentuk daripada bentuk daripada uh, mid -fat ya, belakang uh, segitiga ini rambutnya ngembang ya jadi nanti dibentuk polanya kira-dasinya dari sini ya oke, okay. cut diambil dengan fast nomor 2 guys ya untuk pengambilan tahap pertama ya ini dimainkan aja pesannya Mungkin dari tahap awal, ya, untuk pembentukan gradasi kira-kira satu -kira senti tengah, ya. ini garis paling bawah ini ini dihilangkan dengan pola atau fast nomor satu fast nomor satu ya dipasang guys untuk menghilangkan garis dimainkan aja pisaunya Untuk menghilangkan garis dengan pola nol ya guys, nol Ini pisaunya saya dekatkan, dimainkan aja, ditarik ke depan, didorong ke depan. Untuk meletakkan pisau clipper, jangan terlalu didorong ke depan ya, agar ini nempel ke kulit kayak gini diangkat, diangkat ya, kan ya, ya. Ya, ya, ya untuk menghilangkan garis ini uh, dimainkan saya tapi soalnya guys ya diayun sampai menghilang diayun kecil saja Oke, okay, sudah agak samar ya. Oke. Okay. Diayun halus, pelan ya. Untuk menghilangkan garis yang di sini tadi pola awal untuk pembentukan gradasi dari nol naik ke atas pelan aja agar nggak terlalu habis nanti yang bagian atas oke okay, udah mulai menghilang kah? Ya dek tumpang muka ya itu <laughs> apa